Resmi berpaling dari Ganjar, Joman kini dukung Prabowo calon presiden 2024. Relawan Jokowi Mania atau Joman menyatakan dukungannya terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden di pemilu 2024. Dukungan ini dinyatakan beberapa saat setelah relawan Joman membubarkan ganjar Pranowo Mania atau GP Mania. DPP Jokowi Mania Joman memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024-2029. Kata Sekjen Relawan Joman Ahmad Gojali dalam konferensi pers di DPP Joman Jakarta Selatan, Rabu 15 Februari 2023 Ahmad Gozali menyampaikan sejumlah alasan pihaknya mendukung Prabowo Subianto maju dalam pemilu 2024 Salah satunya Prabowo dinilai memiliki modal sosial yang lebih dari cukup untuk jadi capres 2024 mendatang Kabowo memiliki model sosial yang lebih dari cukup untuk menjadi calon presiden tahun 2024-2029, terang Ahmad Gojali. Sebelumnya, relawan Joko Imania atau Joman batal mendukung gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden di 2024. Ketua Umum Joman Immanuel Ebenezer atau Noel mengungkapkan Salah satu alasannya karena Ganjar dinilai miskin gagasan Kita nggak dukung lagi Ganjar, salah satunya kita lihat Ganjar miskin gagasan Kata Noel saat dihubungi Rabu 8 Februari 2022 Noel menuturkan pihaknya juga tidak tahu pasti apakah Ganjar memiliki niat menjadi calon presiden untuk itu, kata Noel, pembubaran relawan Ganjar Pranowo yang sudah dia bentuk tetap akan dilakukan. Dan kita nggak tahu apakah Ganjar benar-benar maunya pres atau tidak. Kita tetap bubarkan relawan Ganjar, nggak berubah, tuturnya. Nah, itu kawannya. Ya, tambah mantap ini. Tarik rokoknya dulu lah. Hmm. Baik kawan di sini sedikit saya tambahkan ya ini saya analisa eskalasi politik terus menerus kawannya. Nah yang paling mencolok yang paling mencolok calon presiden yang ada saat ini adalah Pak Prabowo Subianto dan Pak Anies Baswedan. Ini kawan kalau kita mau lihat 2019 yang lalu ada dua kubu yaitu kubu Pak Jokowi dan kubu Pak Prabowo, ya. Ada dua kubu nih. Yang terus mati-matian berdarah-darah mendukung para pendukungnya. Dan ternyata Pak Jokowi menang, jadilah presiden. Dua kubu ini ya, itu kita berkiblat 2019 yang lalu. Nah, kalau kita menghadapi 2024 yang akan datang dan hanya akan ada dua calon presiden dan calon wakil presiden misalnya ya Pak Prabowo dengan cawapresnya Pak Anies dengan cawapresnya ya Pak Prabowo dan Pak Anies dua kelompok ini nah kalau saya kalkulasi ini kalkulasi pemikiran saya analisa saya maka peluang besar menang adalah Pak Prabowo Subianto, Ya, Pak Prabowo Subianto. Kenapa? Ya, karena suara Pak Prabowo Subianto yang 2019, ya, karena separuhnya geser ke Pak Anies. Ya, itu separuhnya. Namun, yang mendukung Pak Jokowi bisa jadi 90% paling tidak itu geser ke Pak Prabowo karena sekarang ini terus dipremingkan ya bahwa ada Cebong ada kadrun ini nih ini analisa saya kawan kalau ada dua jadi peluang besar Pak Prabowo menang. ini baru satu ini baru satu kelompok pendukung Pak Jokowi yang gabung ke Prabowo baru dari Joman tadi dan ada beberapa yang lain ada Projo dan sebagainya nah otomatis yang katanya ada kadrun, ada cebong, ini kan susah bersatu kalau saya pribadi saya tidak ada diantara kadrun, cebong saya tidak kalau saya pribadi, saya ini seorang nasionalis sejati saya adalah bangsa Indonesia saya adalah warga negara Indonesia yang tidak mau dijuluki kadrum maupun cebong. Karena nama-nama itu bagi saya bukan nama-nama baik. Tapi itu adalah nama-nama yang tidak baik. Jadi kalau ada yang bangga dipanggil kadrum, bangga dipanggil cebong, itu urusan dia. Kalau saya, saya tidak bangga. Saya, kalau saya, saya bangganya sebagai warga negara Indonesia. Nasionalis. Di sini saya hanya bisa berpesan kepada sahabat kura Indonesia. Jika tidak pilihan dalam capres, jangan putuskan tali silaturahmi. Karena memutus tali silaturahmi, itu sama saja memutus sebagian daripada rezeki yang ada. Nah, yang paling senang, yang saya lihat ada satu-dua orang itu yang memutus tali silaturahmi, adalah kelompok yang tadinya dari Pak Prabowo, Pak Anies, ini dengan mudahnya memutus tali silaturahmi. Padahal mereka mengaku mendalami agama Islam tapi dengan mudah, memutus tali silaturahmi karena beda pilihan dalam capres. Sedangkan kelompok yang mereka anggap cebong, ya, kelompok mereka yang mereka anggap cebong, mereka tidak memutus tali silaturahmi. Walaupun mereka beda pilihan dengan pilpres Ada beberapa orang yang saya lihat Yang dari dulu kelompok pendukung Pak jokowi Juga mendukung Pak anies, Tapi mereka tidak memutus tali silaturahmi Dengan yang mendukung Pak Prabowo Saya salut Tapi ada satu dua orang Ya tidak semua ya tidak semua Ada satu dua orang Yang dulu mendukung Pak Prabowo Habis itu pindah ke Pak anies, Dia putus tali silaturahmi Ini kawan, ini yang konten yang tidak baik. Apalagi yang ada yang mengaku dirinya kadrun, tapi paling mudah memutus tali silaturahmi itu sama saja mengurangi kawan. Ini, ini, mari kita ikuti demokrasi ini dengan sebaik-baiknya tanpa harus menjadi korban-korban elit politik. Coba lihat elit-elit politik di atas. Mereka seakan-akan Ras perbedaannya Tetapi mereka tetap menjaga silaturahmi Contoh kecil Contoh kecil nih ya. Dah saat ya, Gerinra dan PKB Sudah membuat sekber Datang Nasdem ke situ silaturahmi Padahal berbeda Ketak-ketawa itu Ya gandengan-gandengan tangan Nabi kita sebagai rakyat biasa yang dibawa yang bukan apa-apa. Jangan kamu ketawagan -ketawa dengan tangan. Eh, bagus apa saja sudah tidak mau. itu yang disebut korban politik, kawan. diri kita cerdas, jangan menjadi korban-korban politik. Jangan timbulkan permusuhan hanya karena beda pilihan dalam capres. Baik, yang videonya, kawan.